Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kembali kita semula hari ni kita nak react Agent Ali, episod 6 episod 5 memang begitu spicy Haa, hujung-hujung tu So episode 6 kita tak tahu Apa yang akan berlaku, ataupun mungkin episod ni nak cover benda lain pulak Atau uh, pun masa, jomlah Tengok, tengok dia punya kemajuan pun dah tengok eh Oh, Alpha Power Energy, alright. Ini bapa, itu bapa Ali, eh, no, bapa Ali itu kau. Eh. Oh, ni yang, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ni yang tow industry punya ni. Ini bijak jaga-jaga. Kan? Aku dah kata. Bateri. Oh ada apa? Phone ke apa ni? Dia nak modify walkie-talkie tu. Gila dia ni, gila. Still main control, still. What? Bukan Oh uh, kali ni Misi bangkit Alright dia training ni Tadi starting tadi memang Lepacam lah Sebab Aaron mungkin akan kembali Oh Tak pernah nampak dia pakai ini kan? Jambuzi? ataupun Jpack macam kat kaki. Ya. Yeah. Aero boots. Oh, benda baru ni, benda baru. Mobility Ya yeah. Macam-macam benda kot dia boleh buat Kalau dia berjaya training ni Apa kawal aerobut ni Dekat ni boss, patut dia kena gayut. Let's go Ali. Oh! Ada idea, ada idea. Okey tu. Elisha sememanglah, dia ni memang tangkas pantas. Dia memang hyper training ni. Eh. Memang bezalah Ali dia dengan Ali. Ooh. Ya, Ali Ali kena Ali kena develop kalau tidak dia akan terpisah dengan Iris. Oh no. Of course for sure. A plus. Oi, Victor nombor 2. Ada 9 orang jika kelas dia. Oh, sama satu. Oh no. F tadi satu pun great yang bagus. Maai. Pedih betul. Bapak pandai. Anak tahu tidur je. No. Adi dah tak ada mudah kan. Tapi dia orang diorang letakkan Alisha Dengan Ali sebenarnya macam Oh dia kembali-balik Macam Ali akan rasa down kan Dia tak puas hati ke dengan ni Mr. Tong Orang kuasa lain pula Elektromagnetik boleh Apa push orang pula Ah Tapi yang kita tahu dia ni boleh manipulasi uh, elektromagnetik. Masuk aku manipulasi dari segi mesin lah. Dia memang pandai lah. Sebab first diguna untuk brain. Yang ni kali ni dia guna untuk macam weapon lah. kan. Oh eh? uh, dia nak juga benda tu balik. Dah terlambat, dah terlambat <laughs> Dah kena kau. Macam mana dah rakam ke perasmian tu? Oh, my FIFA! Ya dia terasalah general tu cakap kan Oh, back story. Adi, uh, kakak dia. Oh no! Oh, dia tak give up eh. Ah, persistent. I wonder what happened dekat kakak dia weh. Oh, yeah. Oh. Sorry guys. Aku tak perasan. Aku tak perasan. Yang tu Mak Ali Aku ingat kakak dia Hah. Sekejap Kakak dia, pakcik dia Betul lah kan ah. Betul lah kakak dia lah kan Sebab pakcik Ali kan Eh Jadi baby ya Hah Next lah, Bapa Ali. Yup. Ooh, seriuslah. Betul juga dia asyik menghilang ya. Dia mesti akan pergi juga Mestinya sebab bapa dia. Oh, dah terlambat. Oh, hilangkan memori Wah, kuihakan tu alatan lama Ini memang bahaya betul, air-ray ni Wah ya yeah, Didi Paulo we Come on jom tak boleh juga Masuk tu sampah we Tak boleh ini kira macam kebalan sebab dia boleh dia boleh deflex semua balik attack kan? Tak sempat juga. Alright, come on. Guna. Oh, patah gigi. Let's go. Guna. Kau kena guna juga aerobots tu. So. Kau kena guna juga. Kau kena guna juga Ali. Wih, ada gambar tengkorak lah. Papa ni nak bunuh Ali weh. Elisha. Nah, okay sempat. Kau tidak mati weh Ali. Asyik baik. Nice details. Nampak ada tengkorak. We what? Ya, yep, di strike dia. Ha, cuba dah keluar. Okey, team dah cukup. Let's go. Wih, gila betul dia ni we. Tak boleh dia kebot, dia armorkan diri dia. di per atas comot let's go comot inilah masanya sekarang sekarang sekarang ah tada satu lagi last terbang let's go ah nice one pecah tingkap okey besi-besi tu pun pecah juga kamu buat clash lagi Dua episod dah Diorang just kena Transfer balik lah Oh kena curi dengan dua stress Confirm Sebab dia orang tahu yang Aaron tu boleh jadi key kan eh, Untuk control Tiga main People dekat ni kan Sini Alright semua dah kembali normal balik ah, Dia rasa dia tanda nak kehilangan bapa dia lah kan Kering like my job again. Yeah, I could have check out Obviously yeah. Dia bagi ti Oh my god Dia bagi ti zi ti Okay kembali-balik bakar Oh Ali dah power dah Dah boleh dah Nice Boleh Ali Jangan give up 12 meter Lepas tu Hayun Let's go Oh dia tak bergayut Dia lompat atas tu Aeroboots Unlocked. So itulah dia episode 6. Agent Ali, mission dia bangkit. Aku ingatkan tadi waktu last bakar tu ni nak sambung yang episode lepas tu. Tapi seperti yang dijangka, Dr. Aaron jumpa dengan doorstress. Selepas tu dia bercakap dengan Uno. Of course lah kan. Sebab Dr. Aaron ni memang genius gila. Kalau diberi facility, dia boleh buat sesuatu yang lagi gempak dengan apa yang dia buat sekarang tu. Kau bayangkan dia buat helmet yang, yang dipakai tadi tu. Daripada ni dia barang-barang yang dia dapat daripada penjara Weh memang genius betul Tapi itulah geniusnya Sayangnya Apa Dia punya bakat tu Disalah guna So itu dia episod dia Kalau korang suka dengan reaction ni macam biasa Korang boleh like video ni Aku memang hype gila lah Makin ke Kedepan episod makin hype okay Sebab dia letak tis tease sikit-sikit kan Memang Memang geram pula rasa Okay kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Untuk episode yang seterusnya Jumpa lagi Assalamualaikum dan Bye-bye!